Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju rumah pasien yang terletak di Jalan Dr. Wahidin, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kalimantan Barat, Indonesia. Sekitar empat bulan yang lalu, pasien menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal sekaligus untuk toko online-nya yang menjual pakaian muslim. Sejak awal menempati rumah, mereka merasa baik-baik saja. Bahkan hingga sekarang pun, mereka merasa baik-baik saja. Keanehan dan cerita-cerita mistis datang dari para karyawan. Mereka melaporkan kalau di rumah ini ada aktivitas gaibnya, ada yang melihat sekelebat penampakan, ada yang mendengar suara memanggil-manggil, tapi orangnya tidak ada. Ada juga orang yang mengatakan rumah ini terlihat suram. Assalamualaikum Jadi di sini sudah 4 bulan. Oh. Selama 4 bulan itu uh. yang ngalamin gangguan itu orang lain bukan orang yang di sini sama Sebelum adik. Sebelumnya tinggal di mana? Pairan itu semua, dekat sini sih. Oh, memang asalnya Panteng ya? Membak saya di Pak Benceng. Pak Tabencen. Ini boleh saya tanya mereka? Maaf. Ya Siapa yang mengalami gangguan di sini? Ini ada beberapa orang, beberapa Saya? Ini Nih, pernah. siapa namanya? Nuri. Nuri, apa yang pernah dialami di sini? Waktu itu pas tak ada orang rumah, Pak sama kalau pergi lagi, pergi ke singkawang, itu kan tinggal berdua ya, itu sama tim satu, ya. Kayak sering ada yang manggil nama sih. Kayak ada suara gitu. Suaranya kayak suara manusia gitu. Iya, makanya kadang sama sama kayak no. Kak di noh. Kayak manggil saya tuh. Ada di dalam sini. Suaranya dalam rumah kan, sih? iya. Di mana waktu itu? Waktu itu saya masih di dalam ruangan itu. dengar mm -hmm. Kedengarannya kayak -sini ya. Gak di sini-sini ya. Kedengarannya sekitaran sini, iya. dari sekitaran sini. <coughs> Apalagi? Ini kalau peringin kayak Tau lah itu benar-benar ya bayangan itu tuh sering gitu, di sini tempat di sini yang paling tidak nyaman, yang paling negatif auranya? Tengah. Ini, ruang ini, yang kalian duduk nih. Tengah. Ya kalau ada Kejadian-kejadian seperti itu Berarti emang di rumah ini ada ada jin Ada aktivitas jin yang mengganggu Itu saja, ya, saya tahunya sebatas itu ya, gitu Dia itu siapa? Nah itu saya tidak tahu <tuh> Tapi yang jelas gini Ini kan rumah muslim Yang tinggal sehingga muslim semua Kalau jin yang tinggal bersama manusia itu biasanya mengikuti agama atau aktivitas ibad aktivitas agama orang yang tinggal di situ manusia yang tinggal di situ kalau orangnya taat beribadah biasanya tinggal di situ jin muslim kalau jin muslim mereka biasanya tinggal di atap tidak di ruangan tidak di wc tidak di kamar di dapur nggak. nah kalau udah ada penampakan suara bau bau Bikin sakit, bikin betengkar, bikin tidak nyaman, bikin malas, itu hampir bisa dipastikan jin kafir. Itu jin kafir, nah pertanyaannya, kenapa di rumah Muslim bisa ada jin kafir? Kemungkinannya itu ada tiga. Yang pertama, itu penghuni asal. Dia emang tinggal di tempat ini, atau di tanah ini, atau di... Atau, pada sesuatu sebelum rumah ini ada, misalnya di sini dulu ada kolam, di sini dulu ada kuburan, di sini dulu ada pohon besar, atau apapun yang merupakan tempat tinggal jin. Lalu itu diratakan, dibangunlah rumah <coughs> mereka. Biasanya tidak pergi kalau penghuni asal tuh atau ketika rumah ini lama kosong. Tahun-tahun -tahun kosong, jangankan bertahun sebulan, gak bulan, sebulan, dua bulan kosong tuh. Mulailah tuh, jin-jin yang ada di lingkungan tuh, singgah dan tinggal di sini. Lalu kita datang, nah, dia nganggap ini tempat kami, kalian nih baru datang, kalian harus pergi, makanya dia ngangguk. Itu, kemungkinan pertama itu. Jadi kalau itu karena jin yang dari asal emang udah tinggal di tempat ini. Gangguannya itu akan dirasakan sejak awal. Sejak awal, kita tinggal di sini. Kemungkinan kedua, apabila di rumah itu memasukkan benda-benda perdukunan, benda-benda klenik misalnya jimat, pusaka-pusaka klenik misalnya ya. Dulunya rumah, misalnya gini: rumah ini, ini dulunya aman. Misalnya, kita udah tinggal sini, udah lima tahun, misalnya aman-aman. Semenjak keris ini dimasukkan ke sini, dititipkan dari paman nih, misalnya kan. Paman nitipkan keris, katanya suruh pegangkan. kan. Semenjak itulah rumah ini rasa tak nyaman, misalnya. Anak-anak sering nangis, kalau atas sini orang tuh tidak nyaman, kami sering bertengkar, misalnya. Atau masang jimat tempel di atas pintu, di atas jendela, misalnya. Semenjak masang jimat nih enggak nyaman lah itu. Kemungkinan yang ketiga dikirim lewat sihir dulunya aman tapi setelah dikirim sihir ke rumah itu akhirnya tidak nyaman akhirnya ada aktivitas jin misalnya, kayak gitu. agenda saya sore ini ada dua yang pertama membersihkan rumah dan yang kedua merukyah pasien dan karyawannya pembersihan rumah saya lakukan dengan membuat air rukyah Lalu menyemprotkan ke seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, teras, ruang tamu, kamar, ruang keluarga, dapur, ruang kerja, dan gudang toko online -nya. Setelah itu dilanjutkan dengan merukia pasien dan karyawannya. Setelah saya gali lebih dalam, ternyata pasien sering bermimpi buruk. Tapi itu dia rasakan jauh sebelum mereka tinggal di rumah sewaan ini. Kemudian diketahui bahwa rumah yang disewanya ini ternyata sudah kosong selama bertahun-tahun. Sampai di sini kesimpulan sementara saya ada dua. Pertama, adanya gangguan jin yang terjadi di rumah ini, terutama kepada karyawan. Dan yang kedua, pasien juga mengalami gangguan jin. Dan kemungkinan bukan berasal dari rumah. Wallahu a'lam. Gangguan jin pada rumah ini saya pikir wajar Karena rumah ini sudah bertahun-tahun tidak dihuni manusia Rumah-rumah kosong biasanya menjadi incaran para jin Untuk dijadikan sarang Apabila mereka sudah berhabitat di suatu rumah kosong Mereka akan mengklaim itu sebagai milik mereka Sehingga apabila suatu hari ada manusia yang tinggal di situ Mereka akan meneror dengan cara menakut-nakuti Agar manusia tidak betah tinggal di situ, lalu pergi. Jadi, pada umumnya mereka mengganggu karena alasan teritori, atau bisa juga karena mereka terganggu dengan ibadah yang dilakukan manusia yang tinggal di situ. Ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan zikir yang dilakukan di rumah membuat rumah menjadi panas. Untuk para syaitan, mereka tidak tahan dan merasa terusik. Oleh sebab itulah mereka mengganggu manusia Alhamdulillah proses rukyah Allah mudahkan Setelah ini pasien harus menghidupkan ibadah di rumahnya Dan menghindari hal-hal yang membuat malaikat rahmat tidak mau masuk rumah Dan hal-hal yang malah menarik syaitan untuk masuk ke rumahnya Seperti memajang gambar makhluk bernyawa dan patung Kemudian merutinkan membaca surah Al-Baqarah di rumah Assalamualaikum, baik pemirsa. Sampai di sini dulu ya. video ini. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.